Di Satrakopak Flores Kampar akan melakukan pengembangan perkara Tindak pidana ketika, Dimana sebelumnya kita amankan isial D wilayah hukum Flores Kampar Selanjutnya kita akan melakukan pengembangan di wilayah hukum Pekanbaru di Jalan D5 Nama target kita inisialnya D okay. Tinggal di kos-kosan di Jalan D5 Eh, ini ini. Tahu. Saya Dua tanganmu. Ini. siapa, siapa rauz? nama rauz? Rauz. Yang nama siapa? Ya dia lah. Mana saya punya Raos? jujur, jujur, jujur. jujur. jujur. Kau siapa mau? mau? bangun, bangun duduk, sana, hmm? Hmm. duduk duduk, duduk semua ya. ya masuk aja, masuk aja mana aja. mana? itu apa? itu cuma plastik aja. mana itu sisa lagi nah, nah. pak. ya mana? mana sisanya? udah santai aja kalau udah apa hmm? nih hmm. ya? kamu ini apa nih ini apa nih ini hey, Tengah, iya ini punya siapa jujur aja kau tuh banyak barang kawin batu dong pelin kau lagi terus itu enggak tuh kita di atas di nah, atas ini dengan cabai itu apa yes, tuh mana bang tadi kiraan mana itu pemilik empat belas ini panggilan apa tuh pak Jimmairi empat lima enam ujung. Bulan siapa ya? Itu. Kamu kapan tinggal ini? gimana? Lagi Bila Bila Bila ya ini, itu aja itu aja. satu paket. Mana yang lainnya? Kami tahu kau banyak. Mana? Bisa Tujuh, enggak, enggak ada motor, Tujuh. Kucuh, Tujuh. Kan? punya anak, ini siapa jadi gambar nih? Kalian aja. Ini punya siapa aja semuanya nih, konton coi ya? Ini alat ya, kalau warnanya oranye nanti sedikit lah, baru ya Pilih ya, sini ya Berapa banyak semuanya daus? Apa lah, berapa banyak semuanya Nanti ya, asli itu ya, asli kan Oke. nih. Ini kalau dia warnanya ini berarti itu asli, bisa so, untikan jenisnya so, lubang. Oke, mau punya kan? Ah, Punya dia atau punya kau? <tuk> ya, udah, jajan, jago, udah jadi ninja jago Ini motor mana nih? Motor? turun? Mau depan Oh, ya. oh ya. sudah lagi mana? Dateng dari apa itu? baju dulu. Sudah pamit kan baju-bajumu Sama Pak dan Ibu Tos. Sudah. Bapak dan Ibu kan. Di itu. Kita ke Kita di sana, Chu. Nanti tuh ambil apa Pak Pak kasat keterangan itu yang kebuang ke gunung Sailan berapa banyak? Enggak pernah buang, tidak pernah. Ke mana aja kebuang? Di daerah stadion ini stadion. banyak. Stadion. Kapan terakhir? Terakhir buang jujur ya? Kapan? Ini kan udah berapa bulan ini enggak ada kebetulan barang itu. Mm -hmm. ini katanya Ini kayaknya kayaknya tangkas. Terus lu nomor, ganti nomor aku. Selain si Dayak siapa lagi? Si Dayak yang di Kampar. Si Dayak itu enggak tahu bos aku Selain si Dayak siapa lagi? Si Dayak enggak sih itu Iya siapa-siapa aja Si itu sama orang sumi pagar itu aja Orang sumi pagar siapa? Aldi namanya Aldi berapa banyak? Satu G juga ya Satu G? Satu G? Masa satu G? Kemarin dia minta satu gantong kan enggak nah. sih takut enggak dibayar Satu, satu G? Iya Kapan tuh kasih sama Aldi? Malam Malam? jadi yang lainnya dimana dia ambil? enggak tahu sistem, apanya, kerjanya oh, yang yang mana? sistem kerjanya mana? yang kau buang-buang itu ah, disuruh campak yang... sama bos tuh? yang disuruh hmm. suruh campak kan so on, so on itu gimana? ceritakan enggak pernah saya on saya... Hmm. jadi kalau barang turun itu kan turun satu on kalau hmm. satu on turun langsung campak Langsung campak. Nah, kalau yang <tuh> perkantong-perkantong, kalau satu on turun kadang kan dia satu kantong-satu kantong itu satu campak kantong. Hmm. pula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 Tersangka kita jerat dengan ancaman hukuman dengan pasal 114 junto 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.